Guys. Sekarang saya memeriksa daftar kehadiran kelas 11 IPA 3. Kita kasih kode dulu, kasih judul. Kehadiran siswa kelas 11 IPA 3 tahun 2021. Mulai dari tanggal 15 Februari <laughs> 15 Januari Sampai dengan 19 Februari 2021 Mengikuti kehadiran Sepertinya Tidak jadi kendala bagi kelas ini Tapi ada yang sampai overdosis Tanggal 12 Februari Yang mestinya itu libur Ternyata ada yang Mengisinya Siapa orangnya Nih saya tunjukkan nih namanya nih ini, ini, ini, ini ini, tanggal berapa ini? 2, 12, 2001 jam 12.14 lewat 45 dan tidak ada kodenya namun karena upaya beliau ini ya, demi niat baik saya perhitungkan kemudian ada beberapa nama yang ini sudah saya perbaiki e, penulisannya tidak konsisten sehingga menyulitkan saya dalam menghitung kesamaan atau duplikasi Yosepin di nama orang tuanya sempat saya lihat di sini double K. Kemudian Kelvin Jefferson rupanya terlalu asik bedakan sampai E di huruf ketiga itu menjadi D. Sudah saya perbaiki. Martin, kok hadirnya seperti ini perlu saya pertanyakan. Sehingga setelah di Urutkan berdasar kehadiran yang lolos lima kali Adrian, Agnes Teresia, Agnes Fania, Akmal Rozan, Akwila Deanor Hidayah, Destianur Elisabeth Gracia, Gracia Oktaviani, nah ini kan ketinggalan I Hira Bimantara, Iren Olin ada selet huruf besar semua ada IR dan OL nya huruf besar saya perkecil Johan Re, ini paling sering double Mungkin mengalami gangguan sinyal Josephine Remalia Di bagian terakhir mungkin tadi Atau dua minggu yang lalu Ini tidak tepat namanya Kelvin juga hati-hati pada menuliskan nama belakang Melva, Mikael, Mutiara Prima Ningdiah Noverio Iskaputra, Wandilan, Puspita Sariasi Rafni Terima kasih sudah 100% Reva Arela Sancia Cleosa Yona Ketua kelas Nah ini sudah mulai berkurang-berkurang ini Ahmad Rafli Billy Nobelson, Cimka Elvira Hafiz Altaf Pong Xiaoling Pilbert Lalu ini Saya beri tanda kuning Karena hanya tiga kali namanya tercatat Mendingan telat daripada tidak mengisi Fanya tadi pagi, menurut laporan ibunya sakit, walaupun sakit lanaklah, ini tetap harus diisi ini daftar hadirnya, ini sengaja saya beri tanda kuning agar menjadi perhatian, jangan sampai nanti Anda tidak bisa ikut ujian, kalaupun bisa ikut ujian apakah Anda yakin hasilnya akan menjadi tuntas atau sempurna, ya jangan hanya ikut remedial atau hanya ikut tes lalu daftar dari daftar hadirnya dilupakan Nah, demikian pesan Parudi supaya itu diingat minggu depan, jangan sampai tidak mengisi daftar hadir. Terima kasih atas perhatiannya.